Salah kak Ya, ya, ya Desi udah makan ya. dulu Kau oh tadi salah konek wifi Udah Desi <tik> ya, udah emang belum? Udah <tik> Udah belum? Udah bisa Udah Ternah Udah Bu, ini baju itu warna Itu warna biru bukan hitam guys Oh guys ternyata ini guys Ternyata, nyata. <laughs> aku pakai baju pelangi bawah. Dari tadi. Iya. Tadi kita sama sih. Aku tentu warna biru. Hitam itu. Biru itu. Ini sama bir aku Ini biru dongker. Coba lihat aku eh, ini pakai baju biru. Aku aku warna biru juga. Oh, tapi kamu. Oh aku perpaduan yeah. kalian. Eh kawan hitam itu. Asa. ya aku biru jadi buatnya ya. ya. <tuh>, ya. ini ya, <tuh>, aneh banget orang aja bang mau ya cici ya aduh kurang aku kecil ya Oh gede kak oh. guys Oh emang iya Kawan coba ngomong Halo sayang Bentar aku coba dengar. aduh nanti gitu udah kok ada kok guys nah ada ya mana lud aku upload apa? itu dulu tadi halaman halaman oh ya yeah. <laughs> <Hey>, kamu mungkin <laughs> <laughs> kamu login dulu kita kita telepon dulu kita apa lama kan Tiba -tiba Hah beban. Eh, santai <manyolik> <Mind -manyolik. manyolik> <manyolik> nih? <Nganyolik. manyolik> eh Chessy suka Mando ya, Mando itu sok ya. sama lo yang kayak ceritanya Jessie oh, yang ngegas ngegas. enggak, <laughs> <laughs> aku nggak suka. gelap gelap tuh. gelap gelap apanya? dari gambarnya. lagi dong kamu? oh maksud oh apa ini ya? oh iya yeah, guys kita colok dulu ya. oke. ya. Da -da -da. Oh iya, lah. Lagunya emang hilang. Eh, di aku ada kok. Entar, guys, lah dari ah, tadi. Ayo. ada. udah, asal nih, apa? Asal bersih, asal bersih. Kita ada dua batu mana sumpah ini? Kenapa PC kurang meledak, guys? Dua hah, jadi fisik kamu jelek. Kenapa tahu? yang gede. <gat> Gambarnya, pas pasang lah, Ini, ini, pas ini ya. kalau PC bibi kental, aku nggak mau beli yang sama kayak dia gitu guys. Ih, mau PC, ya. Iya mau beli PC dia. Iya Iya. Sini udah mau meledak khusus. Iya kemarin parah banget beli yang Sampai di atas hijau semua beli yang di atas kayak G aja lebih murah ada yang lebih murah konsernya kayak nggak jojo amat mana lebih bagus emang iya Iya G si itu pelit nggak aja hmm. ma aja model oh, pop model oh, oh, pop model pop Nambah nih. Ii, model pun sekali suka es krim, model suka coklat juga. Enggak. Mas <laughs> oh, lain suka es krim suka coklat juga. Coklat apa yang paling suka? Bukan apa? Gak suka coklat. <laughs> Gak suka coklat. <laughs> Kalau emas suka mas. Suka. Tomboeng banget ditolak. kalau kalau nolak nggak bisa ngipin lagi loh nggak bisa. bisa kamu ngipin dia si, si, si. ayo deh aku udah nggak bisa <laughs> ngipin main, main pun, emang ada main pun oh ada main oh, pun, ada oh ada main pun Cessy jangan tolak Om Iwan dong nggak bisa mabar nanti kita nggak bisa, tuh. Saya dari pos kebanyakan. Mm -mm. Ini ada nih nih teman oh. Ini sih. <laughs> dia, Maipani, kok... cair, tenang cair, cair, cair, cair, Mana? Eh, sini model pop nih, mau model pop atau coklat? Atau boneka beruang? Coklat. Ya. Eh, mana si Maypan? Pantai udah invite. Coba deh invite Maypan. Oh, Halo. Udah banget ya. dia harus bayar, harus bayar, bayar. Kamu nih? Vio masih sakit Vio? Iya, panas gue, Gep Tadi gue pikir lemas uh. banget dia. Uh. iya see... ya eh kurang siapa ini mana kak awan invite lagi boleh boleh boleh lo ini oh iya oh ya nih nih ayat turut turut turut turut turut turut uh, oh, oh, <bury> kode gitu gitunya turut turut turut turut turut turut turut turut turut turut turut turut Ya. Udah, kenapa elu nggak semuanya? Basta. One woman please, one woman please lah. Artinya, tunggu dulu oh, kan? Tunggu sebentar, tunggu, katanya. Ya, sebentar. Oh, gak tahu. Katanya, bukan kenapa jadi semuanya. Gak tahu nyolong. Oh, gak tahu. Aku suka, kayak beling pecah gila. Oh ya, gak tahu. virus. guys tiga kali. Iya, iya, iya, iya. Kamu kisah. Apa cuma dikerisi sekali? Guys, apa cuma di, guys, aku, cuma di aku doang? Enggak, Makasih ya. <gasps> wi. Thank you oh, ya. Daisy. Guys, apa kalian melihat pecahan-pecahan beling ke pecah gitu gak? Live aku. Terima kasih. Enggak enggak. Enggak kah? Oh, aman-aman. Ya enggak aman Enggak okay. aku doang. Apa-apaan gitu ya? Pecah-pecah, ya, pecah-pecah. Kamu lepas-pasang. Iya. Ya. Lepas-pasang, nongkrong aja di Dice enggak usah main. Oh iya. Ya, itu mereka gatonya pada Batam. Untuk gatongku oh, enggak ada. <lacht> Multiverse, <-unipot>, guys. Ada, <lacht> udah, c udah ini tahu, c udah selalu siapin gua tapi tetap aja kalau mau ini. One moment please. Apa ya itu? Kenapa ya? Eh, uh, guys, c ada ini juga kan? Eh, uh, game capture gitu kan. Tau enggak? berapa ya. lebatam? tapi lihat tuh, sekarang tadi agak tuhku nggak mati loh, dia menyala. Uh, Kuba buka game capture-nya Bentar-bentar, aku lagi settingin juga nih. Itu, uh, uh, aku lah, mau kamer ini, nyanyi nyanyi. Ui, ui. Anjas, keren ya guys. Okay.